Dua ekor harimau bengal betina tertangkap kamera sedang berkelahi di Taman Nasional Ranthambore, India. Video yang diunggah oleh salah satu akun Instagram ini viral dan telah ditonton lebih dari 600 ribu kali. Dalam video terlihat dua ekor harimau betina itu berjalan mengitari hutan. Tiba-tiba saja kedua binatang buas itu saling serang. Menurut penjaga taman, kedua harimau bengal yang merupakan kakak beradik itu saling serang karena berebut wilayah kekuasaan. Kedua harimau bengal itu bernama Ridi dan Sidi telah berebut wilayah sejak mereka cukup dewasa, ujarnya. Menurutnya, peristiwa ini bukan pertama kalinya kedua harimau bengal itu bertarung dan juga tidak menjadi yang terakhir. Tahukah kalian so, pada tahun 1972, harimau bengal dinyatakan sebagai hewan nasional India. Panthera tigris tigris adalah subspesies harimau di India dan sekitarnya. Menurut World Worldwide Fund for Nature, terdapat sekitar 2.100 harimau benggala di alam bebas. Populasi harimau di India diperkirakan sekitar 1.760 sampai 1.909 pada tahun 2010 lalu. Dan pada tahun 2014, dikabarkan bahwa populasi telah meningkat sekitar 2.226 individual. Ngomong-ngomong soal kejadian viral, Selain di India, di Indonesia para warga juga sempat dibikin heboh gak karuan ketika seekor ular raksasa menelan utuh seorang petani karet. Penasaran bukan? Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Wanita bernama Jahrah warga desa Terjun Gajah, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, ditemukan tewas di dalam perut ular piton sepanjang 7 meter. Dari penjelasan, polisi terungkap detik-detik saat wanita ditemukan dalam perut piton. Kapolsek Betara, Jambi menjelaskan bahwa temuan ini bermula dari laporan orang hilang di kebun karet. Dari laporan itu, warga keluarga bersama babin kaptipas mencari korban ke kebun karet. Pada saat melakukan penyisiran, tim menemukan seekor ular piton besar sepanjang 7 meter yang dicurigai telah memangsa korban. Kemudian tim langsung menangkap ular tersebut untuk memastikan bahwa korban yang hilang ada di dalam perut ular itu. Ia juga mengatakan jarak dilaporkan hilang pada Minggu 23 Oktober 2022. Saat itu korban pergi ke kebun karet miliknya yang berada di desa Terjun Gajah, kecamatan Betara Kabupaten Tanja Barat untuk menyadap. Di lokasi kebun, sang suami hanya berhasil menemukan sebuah sandal, pisau deres, jilbab, dan jaket milik istrinya. Suami korban juga menemukan peralatan dan perlengkapan istrinya di lokasi kebun tersebut. Dari temuan itu, sang suami kemudian melaporkan kejadian itu ke desa Terjun Gajah untuk meminta bantuan pencarian. Jara pun ditemukan dalam perut ular piton itu. Ketika pencarian warga itulah, akhirnya korban ditemukan di dalam perut ular.